Selamat pagi Truna Gimana kabar kalian hari ini? Kakak harap semuanya dalam kondisi yang baik-baik aja ya Gimana bobonya semalam? Berharap semoga kalian dapat tidur nyenyak ya Nah adik-adik pada pagi hari ini Kakak mau ajak kalian untuk saat teduh bareng nih Oleh karena itu mari siapkan hati dan pikiran kita Untuk memulai pagi kita dengan bersaat teduh Nah sebelumnya juga jangan lupa nih siapin alkitabnya ya Baik adik-adik Sebelum kita bersatu dalam doa, kakak mau ajak kita semua untuk menyiapkan bacaan Alkitab terlebih dahulu. Yakni dari Matius 23 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Yuk kita buka Alkitabnya. Nah, jika Alkitab kita sudah terbuka, mari kita berdoa untuk memohon pimpinan roh kudus. Mari kita bersatu dalam doa.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 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang Munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Baik adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Mawas Diri. Sobat Runah apa sih itu Mawas Diri? Mawas Diri adalah peninjauan atau koreksi tentang sikap dari diri kita sendiri. Mawas Diri adalah sikap yang menyadari kelemahan diri sendiri. Umumnya, orang menyebut Mawas Diri dengan istilah tahu diri. Orang yang tidak mawas diri adalah orang yang tidak menyadari kelemahan diri sendiri. Dan ketika orang ini berbuat kesalahan nih, maka dia enggak mengakui kesalahan itu. Sedangkan, orang yang enggak tahu diri justru bersikap sombong untuk menutupi kelemahan dan kesalahannya. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mawas diri? Nah, Bacaan Alkitab hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus menegur pemahaman mereka mengenai apa itu arti dari suci. Kesucian berarti apa yang ada di dalam hati seseorang sama bersihnya dengan yang ada di luar, yakni melalui tindakan dan ucapan. Tuhan Yesus mengambil contoh cawan atau cangkir. Sebuah cangkir bisa dikatakan bersih apabila bagian dalam dan luarnya itu bersih. Jika hanya bagian luarnya aja nih yang bersih tapi dalamnya tetap kotor, maka cangkir itu enggak benar-benar bersih. Nah, cangkir yang setengah bersih itu adalah kaum farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, Sobat Taruna. Apakah Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mawas diri? Ya bener banget dong Karena mawas diri adalah sikap yang menyadari kelemahan Atau kesalahan diri sendiri Dan setiap manusia itu mempunyai kelemahan Dan pernah melakukan suatu kesalahan Oleh karena itu kita nggak boleh sesuka hati untuk menghakimi Ataupun menghina kelemahan orang lain Biasanya kita suka bercanda nih dengan cara menghina kelemahan dari teman-teman kita. Itu mungkin kita melihatnya adalah hal yang biasa ya, tetapi bukan hal yang Tuhan Yesus kehendaki Mengapa? Karena Tuhan Yesus menghendaki kita untuk selalu mawas diri dan menyadari kelemahan sendiri. Dan memperbaikinya serta mengasihi sesama dan bukannya menghakimi. Nah demikian renungan kita pada pagi hari ini, mari kita meminta roh kudus untuk selalu menguatkan kita dalam menjalani hari ini Sebagaimana ajakan di renungan tadi yang mengajarkan kita untuk selalu mawas diri dan jangan pernah menghakimi orang lain Baik adik-adik, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa, mari kita bersatu dalam doa Mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh diingatkan melalui renungan kami pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kelemahan. Maka sudah seharusnya kami pun juga jangan pernah menghakimi ataupun menertawakan kelemahan orang lain. Bahkan sebaliknya kami pun juga harus mengasihi sesama kami. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Uh, sebentar nanti kami pun juga akan memulai aktivitas kami Tuhan yang memohon agar kiranya Engkau senantiasa memberkati kami agar kiranya kami dapat menjalani kehidupan kami seterusnya dengan kendamu ya Bapa. terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin baik adik-adik selamat memulai aktivitas kalian di pagi hari ini dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun memakai masker dan selalu menjaga jarak dan hindari kerumunan Oh iya, juga jangan lupa kalian untuk selalu jaga kesehatan ya. Selamat berlaku di Tuhan Yesus memberkati.